Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan turun untuk cetakan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp568.000, naik Rp1.000 dari harga kemarin, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp520.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sebelumnya. Titik. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga rp rupiah, naik Rp1.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp974.000, turun Rp5.000 dari harga sebelumnya. Titik, lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol rp 4.919.000 sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual rp 4.773.000 Sekian harga emas untuk tanggal 14 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.